Di walaupun ini malu ciri khas madzhab sadili itu adalah uang urauleng rososalah. Yes. Imam sadili itu dimurid alim jenis Abu Abbas Al Mursi. Abu Abbas Al Mursi itu dimurid alim jenisnya ibnu atau ilasakan dari sengaran kita menemukan hikam. Jadi cerminan madzhab sadili ya apa yang ada di kita menemukan hikam. Nah, Indonesia itu kesuwen dari uang perasa karena uang timur. Sholat semua, kan sholatku di tombol bawah. Ada sadili ke ngomong di bawahmu, cireng ngomong kan. mantel, setan mangkal, bebe kebe sujud, keren. memang emang kalau setan itu keren. Allah wabarakatuh, Allah buat akhirnya. Setan itu semangkal. Kalau ke kepasiku yang utang lah. Balikku ke sujud sungkeman yang pangeran. Pas aku pasal ke domba ya Allah paling orang jabatan. Wes ngaruhlah setan di lokku, mantel Wah zaman itu zaman akhiran sujud, paham? Udah ramadhan begini, aku lihatan loh. Asyadi di piai piai ke titak tir su cetu min nato minau boh, apa ring songkau boh kutub kali dulu amali ma asyuhu til min naho khairon min kasiril amali ma asyuhu til takasirir. Igu cara madawai sin tara fulhatanabo asyadi. Misal di zaman gine boh ono wong sema ankor an moa cakor. Dia mesti kelirang keliru ya, jajal sema anasong bopat. Kecalawai singa, wai saseng hafetlah. Orang nah, ngono Perkara pokoknya, saya orang sangua, orang tua, berikut lucu. Saya enggak perku, mau kaya, mau yang karya. Oke, orangannya fakta. Gua gitu. mau ngerti yang nggak mau nggak mau, yang mau nggak mau, cok itu. Jodor, nah, ntar malah kau Kita enggak pernah sempurna, tapi biar-biar zaman akhiru kita usus sukses, mantel loh sih. Kan, zaman kini kok nunggu sujud, zaman kini kok nunggu sujud kok. Yang mengingin kok nongko mo cek Quran itu saya tahu sekali dan kita gitu, aku yakin itu minnah mina wah beparing songko Jadi ibaratnya yang ini misalnya aku ketemu ruhin ruhin tapi segoh segotok ramo tempe ini terus ruhin kita mangan asik Padahal ini jauh dari sempurna kalo lau pau eh gak ada lima, sehat, apa empat sehat lima terus ruhin mananya, kita mangan deket tau seneng tentu aku seneng oh dok kita di paringi solat benda yang sing di oh ya wes gini gini Eleng utang, eleng duit, sholat rapati benar. Tapi kau peparingi, Allah, wow, banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwe ape timbang kue memaksakan sem. Mereka yang memaksakan sempurna bar sholat kuingin ngeluh orang kau muni alhamdulillah lihat dia ada nali ada wamakun nali nah dia yang memaksakan sempurna akhirnya tak dayok bil ibadah tak harus bil ibadah ibadah buang problem ibadah buang agak muskilah sesuatu yang menjengkelkan sesuatu yang tidak mengenakan -eh. akhirnya kaya nyifati ibadah itu problem. Iku oh, ya tuh syaitan gue cita citane setan Lain cari mamsafii itu galon ibadah kok maksuh ikhlas. Dari mam safi i ora wuhsa maksoye, pipiye kue nak maksoye klasa kire na iso ngelako, aka iso ngelako ni akhirnya kini gal ngam, maleni ngal ngam, alu cita cita terbesari, setan, ane toro ulama iya nang indikan, siru, ilawo, oro, cian, wamakasi, rokwe, sowan neng, oh wawesapin cang, bincang, lah, ceklek ceklek, lah, tapi kue wu spinder menuju ke awos, wana ku, watak, tadi ibaratnya kue ditimbali bali, aworukhe rene, urong atus yomoro, pincang yomoro, urong siapirih, khasih titim bali ku moro, o coko. Aku satu orang adus, orang toto tua tua orang saling memaksakan, sempurna. Iya, nak kesampaian na orang. Ya, nah, jadi mulai aku tahu kenalnya cewek banget. Aku itu mari kelimulang. Barangkali kelimulang, aku tak kenal. Karena cewek biasa, mana saya guys, kafrit. Atau sepi, ya, nak aku buat salah Ya, terus aku lah buat teman Terus Atau sepi kepengen benar. Nanti, yang kubik kok benar. Tangguhin nabi, tapi coro klo setuju, so, posisi ngerasa salah ya, gue yang rumah tuju bener dasar salah, salah, rumah anak aja ya, salah, nggak guru ya salah, siapa, di mana saja kita ini potensinya hanya, terus gue yang ngelakon nih, kepengen semurnu, dah keangkuhan, gue mau solo pokok kepengen semurnu, kemudian oh, ada sholat waswas -was takbir bulan balen diganti nyampe ini uang bas, malah, eh, ada kepengen Allahu akbar, aku hadir dirbalenya. Allahu akbar, aku hadir. dek. ini pangeran butuh hadir, tapi dek, hadir, hadir. Pangeran juara baby, ndak ada, ada. Nah, jari kanjaku, jagung, nah, ada orang waswas. Bangsamu pangeran, berhad, ada nusolatmu, nah, bestie bar, noh. <tuk> Dewaswas barang, <tuk> seraus awas, wadah pangerannya. Eh, akbar. Paling keanek hatimu, mending Gusti secara fakta, Najirana, boh akbar. Soal hatiku loh, salah, unggul mawon, Ben kan salah lah. Aku lanang gak sholat dhuweki. Saiki aku ra percaya sira urusan titah pangeran to, acaraku wis kerek jaman gini kok sujud acara setan sing kuwatis. Aku sujud kita tok iki diskak kuat. sujud tapi setan roh penampil lanung sujud wis kuwatis. Mesyur setan anu sujud ku nangis. Bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah kowe ku entuk jatah Aku kon sujud ra gelem aku ku neraka. Kuno nangis. Begus iso nangisne setan malah kula nggelegusti sujud kula ditampa ora. Sejeme munine ana gunane apa sujud nak gak ditompo lu wong ora ana gunane sujud neraka wae wong ora ana gunane sujud jenenge hasil manusa ya sujud iku sungkem nang pangeran gara-gara maksa ditompo akhir ora ana gunane opo artine sujud ora ngeliling pangeran muni kadang bali ke ditompo bali ora pati iso ngaji warno wis paham maksudku sampe munine kodhe maksudte wis ben ngomong tapi kita ora oleh pendapat ngene iki Oh apa artinya sholat kalau tidak khusus? Sholat jiranoh artinya, itu kan orang-orang jiran gunanya no sholat. Sholat itu gunanya jaring pangeran, tapi artinya railing. Tetap ada ritual. Sengnucono kita takzim dengan Allah panahu batal. Aam boh akbar. Teriuku kabiroh walhamdulillah kasar saya railing pangeran teman. Tapi setan kalimat kalimatiku miris itu tidak Indonesia, masih rapati loyal di Indonesia, tapi sisi sing... nkri harga mati oh itu wong Papua miris, wah kena dinyangin nah jantung si saya punnya rapati paham, pokoknya nkri harga mati tapi orang yang paling gak wah berarti sangat indonesia paham ya? itu eno orang yang paham sekretunat, tapi, nah itu apa uang itu, mikir ya, wah mikir Pemenat usia 15, 15, Muhammadur Rasulullah, semuanya kira, 100 setan nanti, woi 2015, 15, Muhammadur, Muhammadur, 15, 15, Muhammadur, 15, saya Muhammadur, 15, 15, Muhammadur, 15, 15, Muhammadur, 15, paham ya. Jadi itu Muhammadur, 15, 15, Muhammadur, satu kesalahan. Muhammadur, 15, 15, Muhammadur, 15, 15, Muhammadur, 15, 15, Muhammadur, 15, 15, Ilahi keivalatoh ahwali wa bika komat ya Allah bagaimana perilaku saya ini tidak baik toh awal awal perilaku ini engkau yang memberikan kue isol solat itu kersane Allah kue isol mau Qur'an itu kersane Allah saya kiki kita ngaji itu kersane Allah saya kiki kita solat itu di kersane Allah baru gue ikut mau kue mau ngeluh di toh di tombol orang itu hadun nafsi blok kebrot Kok kebenci tumpoi, ujung cie pun fuiswarko kan ya udara, terus kebencana ngeloni wita teri, kok kau hana mak ngone ikut, kau kau po kebenci tumpoi ujung cie mau kebencu warko ngeloni wita teri aku tau ngeloni wita apa yang porno asik ikut, porno asik wok pornografi, jomper woi bareng, karna aku yang panjang kamu kan tanan. kon sujud, yo sujud, wewe simbol ketundukan yang awas fana, watak alafasi tu lilewak, maturnungun kustidinan menegir kolo sujud, uwe semenor to, kok sambil keriti tumpo tarasi tumpo, kolo bote nade terindak. Mauan gue betul nanti itu Allah tuh itu pikiran Aku ya aku ya kak, woh punya lagi mikir, paham kota. temu pendapat mikir. Saya aku takok Gue kepengen sholat di tombol. takut ya gue jawab. aku takok. Kamu kejaran mikir Ikut aku ke kapok di bujalek ini 2011, tapi nak apa yang panjang kawulan ya Allah, tenarif fat khulifi ayati, wat khulifi ayati, ciri utama upu tia kusung kemana Allah subhanahu wa ta'ala, fast, judulilai, wa putu, westi terus sujud luar biasa, warga umar roki, ini wusma terkuali ya Allah, cina natir 10 sujud, ikut cermin. Kholidul amali ma'asyuhudil minnah minah wa khairun min kasiril amali ma'aru'yadid takdesir Jadi uang ibadah sedikit lah Tapi yakin lah iku Allah Sa'ku lo mau nanti dengan tegfir sholat Sa'ku lo mau nanti dengan tegfir Qur'an sing afdolih kaya begitu Sa'iki kita paling afdolih ke Qur'an Dituruh no Jebril, dipanitian, dipitong, pulau, malekat Sa'ku lo mau nanti dengan tegfir Qur'an Terasa mikir Aku mau cokor quran sayang Rafah. Senggaranya kayak paham, ya? Sopo? Aku mau cokor quran sayang ke hadir, Rejo nangis. Senggaranya juga ya, Sopo? Pengguna kisah tuh kok Ya, pengen sempurna. Oh, quran tapi rahmaan. An, ya, sero. Eh, eh, ya. eh, Pokoknya, kabeh sing ilah siru ilah waw, urjan wa markasih Waisku itu melakukannya Allah, pingcam-pingcam, pecah-pecah lah Mananya dengan segala keterbatasan kita Pokoknya, butuhku itu ilah waw, walil